Oke okay, Whats up Kembali lagi dengan Aleum Daun di sini? kali ini Aleum daun akan membagikan kembali alur cerita dari drama One the Woman. Kali ini kita memasuki episode yang ke-15. Episode yang ke-15 dimulai dari Yeonju yang menjemput Kang Mina di hotel Hanju. Di dalam mobil, Kang Mina menanyakan kenapa dia bisa tahu bahwa akan ada kejadian seperti ini kepada Yeonju Yeonju pun menjawab, dia mengetahuinya saat sedang mencari pengirim plasdisk yang dikirim lewat POS yang kemungkinan itu adalah Kang Mina Ketika mereka berdiskusi, Seungwok menyadari bahwa ada orang yang baru di antara grup Hanju dan dia adalah asisten dari Xung Hee. Kemudian, Yu jun pun memberinya kabar bahwa Sam Geuringenng menuju hanju hotel. Mereka membawa senjata yang akhirnya membuat mereka berdua pun pergi menuju hotel hanju, karena pasti akan terjadi sesuatu dan akhirnya benar saja terjadilah perkelahian dan kejadian ini. Ketika Yeonju ingin menjemput Sunwok, dia malah disambut oleh geng Sam Dan Yeonju pun akhirnya berkelahi Kemudian Kang Mina disuruh kabur Tetapi Kang Mina malah tertangkap oleh Sam geng Karena Kang Mina melawan, akhirnya mereka memukul Kang Mina Akibat pemukulan itu, Kang Mina mengalami pendarahan di kepala dan menyebabkan Kang Mina harus dibawa ke rumah sakit. Dalam kejadian itu pun, Yeonju malah ditangkap karena Unhua, bibinya dari Kang Mina, melaporkan bahwa Yeonju adalah seorang penipu yang menyerupai Kang Mina dan memalsukan identitas dari Kang Mina. Ketika Yeonju dalam penjara, Yeonju terus memikirkan perkataan yang diucapkan oleh Kang Mina. Kang Mina mengatakan bahwa ada hal yang tidak diketahui satu orang pun tentang Sung-he, dan itu mungkin bisa menjadi senjata untuk menjebloskan Sung-he ke dalam penjara. Tak lama kemudian kepala Jaksa Ryu menemui Yeonju di penjara. Dia bertemu Yeonju untuk memberikan surat penghentian dirinya sebagai Jaksa. Sementara itu ketua Hanju Group terus mencari cara agar dia dapat keluar dari penjara. Namun sepertinya semua caranya akan sia-sia nih. Karena anak laki-lakinya itu tidak bisa diandalkan, karena dia takut dengan Sung Hye. Beda halnya dengan Sung Wok Sung berhasil mengeluarkan Yeonju dari penjara Sung mengeluarkan Yeonju dari penjara dengan membuat kesepakatan dengan Eun Hwa Yakni Eunhwa sebagai penuntut untuk menarik semua tuntutannya pada Yeonju dan membebaskan Yeonju dari penjara Sebagai imbalannya, Seungwok akan memberikan sahamnya yang ada di Yumin kepada dirinya Hal ini terpaksa dilakukan Seungwok karena sudah tidak ada cara lagi untuk mengeluarkan Yeonju dan si Sung Hae semakin menggila dan tak punya hati Dan kemungkinan hal itu pula lah yang membuat Nona Kim juga ikut dalam strategi dan jadi memihak kepada Sung Nona Kim mengunjungi rumah sakit untuk memberikan rekaman 14 tahun lalu Rekaman itu didapat dari pulpen milik ketua Hanju. Ternyata rekaman itu adalah percakapan Sung Hae dan ayahnya Seung ketika mereka berebut buku besar Dan percakapan itu pun merekam juga Sung Hae dengan ayahnya ketika ia menelpon ayahnya untuk memberitahu bahwa dirinya menabrak seorang nenek Akhirnya mereka pun mengatur strategi untuk membongkar semuanya di depan umum Mantan kepala hukum Hanju mengusulkan untuk mengumumkannya di depan umum ketika acara peresmian ketua Hanju Group yang baru. Kali ini mereka tidak punya waktu untuk membongkar semuanya karena Yeonju yang sudah tidak punya jabatan sebagai jaksa dan Yujun yang akan diturunkan pangkatnya yang berarti itu nantinya akan mempersulit mereka untuk membongkar semuanya rencana pun sepakat dijalankan pada hari pengumuman ketua hanju group yang baru namun semuanya tidak sesuai rencana Semuanya telah diketahui oleh Sung-he berkat informasi dari mantan kepala hukum Hanju yang entah kenapa dia malah mengkhianati Yeonju CS dan berbalik memihak kepada Sung-he sehingga Sung-he bisa menggagalkan rencana mereka dan mendapatkan rekaman itu. Aduh, ada masalah apa sih ini mantan kepala hukum Hanju? Mari kita cari tahu di episode yang terakhir besok, di episode yang ke-16. Sampai di sini untuk episode yang ke-15 dan sampai jumpa di episode terakhir besok.